Oke okay, halo teman-teman semuanya. Video kali ini lagi-lagi si requestan subscriber yaitu over lagi pakai Toyota Kijang Innova ini generasi pertama dan mobil ini adalah mobil yang sangat uh, ikonik bukan ikonik sih. Menurut saya ini mobil yang sangat uh, mengenang masa kecil saya ya karena dulu keluarga punya mobil ini. Ya, dulu jadi pertama mobil pertama itu Kijang LGX kemudian Dijual diganti dengan Gijang Innova yang ya ini model ini tipe pertama dan eh tipe pertama model pertama tipe G ini tipe apa eh, ini tipe G dan, hmm. oke ini off-road tengah hari tengah malam Mudah-mudahan bisa nggak seperti Honda mobil kemarin itu. Nestle minta ampun sih itu. Ayo ayo ayo bisa yo oh, yo bisa. tuh ada tukang jualan gerobak sate. Eh jualan gerobak sate jualan sate, Pak. Oke, kita coba dari sisi sebelah sini. langsung dulu. Hop. Oh. Bisa nggak nih? Oke, oh manual ya harusnya. Ntar ntar bisa dong? Gak bisa, Mac? Gak bisa. Mundur, mundur dulu. Mundur dulu. Kenapa nggak bisa mundur ini? Kenapa nggak bisa mundur nih? Oke, mundur, mundur, mundur mundur-undur maju. kita pakai gear 1 terus aja lagi ya nggak bisa naik kalau dari sisi sini Aduh Oke kita coba lagi Aduh muter-muter mobilnya pelan-pelan sini jebakan Batman soalnya Yo yoi bisa-bisa oke mantap bisa ternyata harus kenceng daratnya. mungkin kita closing di sini aja ya tuh belakang ada monas tuh mantap ya Oke selamat hai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton